halo guys welcome back to bongkar 2m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya dan ini akun ke-86 ya guys ya dari 320 akun ya guys ya nah dapat scatter ya guys ya lumayan cukup scatter di bet 6m tapi nggak tahu nih kalau dopu tuh kadang-kadang ya guys ya kadang-kadang kadang-kadang cok. ya kita, kita dari awal kasih makan panda ya guys ya kita langsung max bed aja coy mati tanam soalnya dari awal gue udah mulai kayak gini coy. kan kalau kemarin kan bednya mulai dari bed 5M kalau sekarang langsung max bed aja ya guys ya siapa tahu kan dapat gede ya siapa tahu tahu siapa kan kalau dapat gede lumayan coy. oke okay, dapat scatter disini gue pilih naga hitam ya guys ya kali 5 aduh sayang sekali kali enggak ada nah kali setiap kali dua gua spam ya guys ya langsung gua spam aja setiap kali dua kalau kali tiga enggak ya guys ya kenapa bang spam ya percuma cok kali dua cok dua kepala naga juga enggak ada chipnya cok mendingan langsung spam aja biar cepat ya guys ya oke hasilnya segitu ya guys ya chip mencapai 600m ya guys ya itu tanggal dan waktunya ya guys ya Oke, okay, dapat 5 kak. seperti biasa, ya guys. Ya? ya, ntar kalian tinggal request, ya guys. Ya, request-request nanti gue puter kok requestannya. Oke, okay, oke, okay. tenang aja, pasti gue puter cok. Dan kalau udah request sekalian, ya guys, ya kirim ID sama nama ID, ya guys. ya siapa tahu kan kalau di up jadi gue bisa bagi-bagi cocip nih co. jangan jangan cuma nge request doang ya guys ya. dan kalau up gue nggak tahu nih harus ngasih ke siapa ya guys ya. Oke dapat. Apakah akan up atau off? Oh. Sepertinya akan ditentukan nih. Cerong, cerong. Oke, dua koin. 2 koin mulu, Cok. Chipnya aduh. Aduh, habis ya, guys ya. Karena habis, Gue gak mau spin ya, guys ya. Kita balikin lagi, Cok, ke si Dofu Chai nih. Sebenarnya kegagalan kayak gini banyak ya, guys ya. Cuman gue konsisten aja cok, tetap ngejar naga ya guys ya, ini akun ke 106 ya guys ya, sama dari 320 akun, tetap kita sistemnya kasih makan ya guys ya kasih makan naga, cari modalnya di dofu c ya guys ya, nah dapat sekali co, lumayan, cok, cok, anjay, lumayan kan cok, cok, aduh, oke lah, lagi ya guys ya. Wih, prokes okay, dapat tiga ya guys ya, lumayan banget cok. Oh iya, gue betnya bet bad, langsung bet enam ya, nggak sadar coba. Oke, okay, di sini gua nggak langsung bet 10 ya guys ya, karena kena mental cok. Seratus akun lebih langsung dihabisi terus cok nggak ada perlawanan. Uh, gua langsung masuk bet max bet. Ya, <laughs> karena gua kena mental dikit jadi gua main. <laughs> Bet 5m ya guys ya sorry sorry 100, 100 spin main santuy dulu tapi setelah habis 100 spin ini kita gaskan coq langsung max bet coy. soalnya ini putranya lumayan menjanjikan ya guys ya gue takutnya dapet skater di bet 5m bro nah sini gue paksa naik bet ya guys ya mati tanam ya Sebenarnya tadi kena mental dikit jadi gue Nggak langsung, Batman, ya guys ya, karena mental, mental udah lumayan aman, jadi gua gas, cok. wis tadi dapet apa, coy? Dapet ikan sama ini ya, sama kura-kura ya, kura-kuranya double, cok. Oke, dapet Taif Kanka ini videonya, gua cepetin ya, guys ya. Sorry ya, kalau rada pusing, soalnya nanti kelamaan, cok. Videonya takutnya kalian bosen, bro. Hmm. Karena dia cuma muter-muter gini doang, bro. Itu jam dan tanggalnya, ya guys. Ya, gue mainnya malam Minggu, cok. Malam Mingguan sama si Leon aja, bro. Hmm. Sebenarnya ini gimana ya permainannya? naga tuh kayak gini doang, cok. Aneh, bro gua enggak dapat skater bro nah, ratusan ratusan pin coba bahkan 500 pin deh kalau nggak salah ini gua nah udah mau dihabisin ya, guys, ya tapi dinaikin lagi sama si Leon. <laughs> udah panik tuh gua mau dihabisin sama si Leon tapi naik lagi ya guys ya yang penting jangan kena mental cowok jangan kabur bro gaskan langsung aja cowok jangan takut nih gua spin 10-10 ya guys ya Oke, okay, dapat mencret koin. Sorry ya, guys. Ya, kalau suaranya kadang nggak sinkron, nggak tahu kenapa nih. Kalau gua langsung open suara, suaranya nggak sinkron, cok harus gua geser-geser. Hmm. Oke, okay, kembali ke permainan chip. di sini mulai stabil ya, guys. ya Naga tuh enaknya kayak gini, guys. Chipnya stabil. Oke, dapat mencarat koin dari si ikan ya, guys ya. Oke, dapat mencarat koin lagi, ya guys ya. Di sini, gua ada teori deh kalau gak salah. Iya ada di sini ntar, gua ada teori ngepasin ya, guys ya. Ngepasin 500m. Ntar gua sepin satu-satu di sini kalau nggak salah celot nah di sini gua spin spin 11 oke okay, udah 500 gua gas langsung 500 spin ya guys ya <gashi> teori 500 ya guys ya oke okay, dapat mencret koin cok oke okay. oke okay. oke okay, dapat mencret koin lagi ya guys ya chip sampai 1 b 300 cok tanpa skater nih cok tadi udah hampir dihabisi padahal ya udah sisa 60 eman. cuman dinaikin lagi cok emang naga tuh kadang-kadang kadang-kadang ya guys ya seperti biasa ya, guys ya ntar gue bagian ID gue selip-selipin ID ya guys ya ntar gue selip-selipin ID nya paling yang dapat ID ini yang nonton pertama atau enggak kedua, coy. Yang gak skip-skip pasti dapat akunnya, guys ya. Makanya kalau mau dapat akun nyalain coy uh, lonceng notifikasinya. Jadi gua tiap gue upload, wis dapat koin ya, guys ya. Langsung jadi ya, guys ya. 1 beli 500. Jadi kalau gua upload tuh lo cepet cepetan langsung lihat, coy. Itu ada ID-nya, guys ya. Ini kita putar requestan ya, guys ya. Kita requestan ya, guys ya. Ini gua copy, gua salin set-set kita kocok sreta pak Oke Valentina Rossi ya guys ya ini gue cari tiga bocil ijo ya guys ya dia mintanya sak sak sak sak sak banget coy jadinya nah udah ketemu ya guys ya tiga bocil ijo kita gaskan seratus pin ya guys ya dia mintanya seratus pin dan bet 9m ya guys ya jadi kita gaskan croll Sebenarnya gua mal sih muter di vava Kenapa yang dapat malah yang pengen di Papa ya? mana di Papa udah kelihatan jelek, cok. Jelek kenapa bang? Jelek isi seketernya, cok. Sekarang burik banget, cok. Cuman tirai satu, tirai satu, tirai dua juga jarang, cok. Nah dapat seketernya itu satu terus, cok. Nah satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu terus ya, guys ya Itu yang gue maksud, hancur itu begitu ya, guys ya Makanya untuk sekarang jangan ngejek papa dulu deh burik cok tadinya pas 600m mau gua stop sih mau gua kirim 100 cuman gimana ya takutnya ntar ada isi yang lebih Ternyata enggak ya guys ya oke gua ganti ya guys ya gua nggak gua habisin nah ini dia request lagi ya papa cari room 2 wheel sama 2 skater ya guys ya di sini gua cari dulu ya guys ya roomnya nah langsung ketemu ya guys ya 2 wheel 2 skater ya guys ya Uh, karena dia minta nggak bebas uh, untuk bednya jadi gua max bet aja ya guys langsung 100 spin. Nah, dapat di sini. Gua kira bakal super win, cok. Ternyata big win ya guys ya. Dan di sini ada big win susulan lagi deh kalau nggak salah. Nah. Oke, okay, oke. Okay. Hmm. Hmm, hmm, puterannya begini, begini. Sebenarnya ngebosenin, cok. Ngebosenin entar pas dapet skater, cok di Maxbet, gue udah seneng nih dapet skater. Dan isinya mengecewakan, bro. Ini yang gue malas. Kan dulu kan kalau dapet skater di Maxbet tuh, udah senang-senang aja. Tapi gue biasa aja, cok. Karena gue udah tahu isinya, cok. Udah ketebak masalahnya. Kan kalau dulu kan gak gak ketebak ya, guys ya Kalau isinya tuh bisa Mega win bisa super win bahkan super win gede Oke okay, karena sudah 100 spin gue tadinya ini gue mau kirim nih tapi dia enggak ada ID nya guys ya Tadinya gua mau kirim 200 buat gua 100 tapi dia enggak ada ID nya cok. Nah, karena dia enggak ada id nya gua kirim ke gua aja cok. <laughs> gue gua kirim ke gua terus gua putar requestan lagi ya guys ya Putar requestannya di video yang baru kemarin gua upload ya ganti lagi Gantiin biar gue cepet cok. Nah, video yang ini gua ambil. Nah, di sini deh. Kita, kita kopas ya di sini deh ya akan jadi ke fresh lagi ya guys ya dan inilah tadi tadi gue skip karena dia cuman ngirim id cok. ini bukan bagi-bagi chip cok. Uh, ini request ya guys ya ini sesi request ya guys ya. bukan bagi-bagi chip ya guys ya oke okay, ini nah, nyari room jinji ya guys ya dia satu naga cuman gue lupa, cok. Ada satu naganya gua carinya yang biguin aja, kata dia kan cari biguin dulu. Gue sepin sepin, sepin sepin, tapi kelamaan juga, cow Di bed paling rendah, gua naikin aja, cok. Ngerinya gua dapet skater, kan? Di bed paling rendah, gak ada biguin. nol skater, nah, kan seperti ini. Tahi, tahi. Walau ada apa, Nah, karena udah dapet megawin, gue betin aja, cow Langsung seratus pin. Kan kata dia suruh naik bet ya, udah naikin 100 spin max bet aja bro Gue niatnya mau ngabisin chip bro dia cepet habislah requestnya Tapi sayang disayang ya guys ya, Leon berkata lain cok Kok kira bakal dihabisin anjir Tumben nih requestan kayak begini cok Tuh, oh, dapat skater Gua pilih 8 spin ya guys ya, soalnya itu ada angka 8 ya cok nah cuman isinya segitu aneh banget oke nah. oke okay, oke okay. okay, Dapat skater lagi gue pilih step by step ya guys ya kita bervariasi aja bro nah gue berharap bola kuning lagi coba isinya lumayan ya guys ya 700an nah karena sepinya habis chip ada 1b dan dia ada id nya ya guys ya Nah, ada id-nya gua kirim deh uh, ke dia 300 ya guys ya buat gua 200 bang lu buat apa ngambil bang gue juga buat muterin request kalian juga cok buat muterin request lagi buat stok cok oke okay, oke okay. oke okay, cukup sekian ya guys ya videonya dari saya silahkan request lagi ya, guys ya nanti ada gua selipin slip, lah id buat semua terima kasih see you next video jangan lupa like share and comment ya guys ya uh, bye bye